Seekor harimau dilaporkan memangsa satu induk sapi di desa Punti Payung, kecamatan Ranto Perelak, Aceh Timur, Provinsi Aceh. Kapolsek Ranto Perelak menyebutkan sapi tersebut milik warga. Pemilik sapi tersebut juga yang pertama kali mengetahui bahwa induk sapi miliknya mati dengan luka di bagian paha. Sementara itu anak sapi miliknya hingga kini belum ditemukan. Kapolsek mengatakan ketika ditelusuri di kawasan itu banyak ditemukan tapak kaki harimau, dan diduga sapi itu digigit oleh harimau. Ini pula yang membuat masyarakat khawatir. Sementara waktu kita imbau agar hewan ternak dibawa pulang ke kandang untuk menghindari peristiwa yang sama terjadi lagi, katanya. Dia meminta agar Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Aceh turun tangan dalam kasus ini. Sehingga harimau tersebut bisa diusir ke kawasan hutan dan tidak membahayakan hewan ternak atau warga. Kami minta agar BKSDA segera menangani kasus ini, karena hanya BKSDA saja yang mampu menangani satwa liar, pungkasnya. Bukan hanya hewan, ternak saja yang menjadi target dari kucing besar ini. Kali ini perjumpaan maut antara manusia dan harimau terjadi berulang kali di Pulau Sumatera, Indonesia. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengatakan, pada hari Selasa bahwa seekor kucing besar menyerang seorang pekerja pertanian di Provinsi Riau, Sumatera, ketika dia sedang menunggu suaminya yang sedang mandi di tepi sungai harimau sumatera atau panthera tigris sumatrae adalah subspesies harimau terkecil yang pernah ada selain perburuan perusakan habitat alami melalui perkebunan kelapa sawit telah mengurangi jumlah mereka di pulau sumatera yang luasnya kira-kira sama dengan ukuran jerman austria dan swiss masih ada maksimal 400 spesimen di alam liar Seringkali pertemuan mematikan antara manusia dan harimau terjadi di pulau itu. Agaknya hewan buas yang lapar itu sering menyerang para pekerja pertanian dan penambang emas. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Ada juga seekor harimau yang masuk perangkap. Kali ini harimau itu membuat resah warga desa Nalo Gendang, kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi. Harimau tersebut masuk perangkap yang dipasang BKSDA Jambi pada tanggal 21 April 2022 lalu. Benar, masuk perangkap. Sekarang rencananya mau dibawa ke bangko oleh petugas BKSDA, ujar warga desa Nalo. Kepala BKSDA membenarkan jika ada harimau yang masuk perangkap yang dipasang oleh timnya. Menurutnya, tim BKSDA telah memasang perangkap di beberapa titik untuk menangani konflik manusia dengan harimau di wilayah itu. Ini bentuk BKSDA melaksanakan penanganan konflik harimau Sumatera di desa Nalo Gedang, tuturnya. Beberapa bulan lalu, warga desa Nalo Gedang dihebohkan dengan harimau yang menerkam kambing milik warga.